Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bunda Maria. Allah Bapa kami yang sempurna. Yesus Kristus putramu tanpa cela. Roh Kudus penolong kami di dunia. Terima kasih tak henti-hentinya kami panjatkan syukur kepadamu berkat selalu engkau berikan keselamatan engkau janjikan izinkan kami untuk menghadap tahtamu yang kudus hari ini membawa persembahan berupa kehidupan kami periksalah hati kami ya Bapa kuduskan dan sucikan hati kami. Di berbagai keadaan engkau selalu menyertai Sekalipun kami berjalan seorang diri Tetapi kami tidak pernah benar-benar sendirian Engkau selalu menemani dan melindungi kami Oleh sebab itu kami percaya apapun yang sedang kami alami Semuanya itu dapat kami lewati Biarlah setiap firmanmu hari ini berkata-kata di dalam hati kami dan menuntun kami sehingga setiap langkah yang akan kami ambil sesuai dengan kehendakMu Amin Bunda Maria Doakanlah kami Santo Yusuf lindungi dan jagalah kami amin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 tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,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 Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin.